Amin Ya Rabbal Alamin Teman-teman, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Om Gendut mengimbau agar teman-teman segera subscribe, like, dan share Dan pastikan nonton terus video ini Karena Om Gendut pada kesempatan kali ini lagi berkunjung di salah satu showroom Di daerah Karawaci, Tangerang Nah, infonya di showroom ini menyediakan dp-dp minim dan ada door face-nya khusus untuk pembelian cash ataupun kredit dalam rangka promo lebaran pastinya penasaran seperti apa nah, kita akan ketemu akan ngobrol langsung dengan salah satu marketingnya dari sini makanya ikuti terus oke okay, teman-teman kita akan ngobrol langsung dengan salah satu marketingnya yaitu dengan siapa ini bang? Ujang, Bang Ujang, iya. oke Bang Ujang, boleh diperkenalin dulu, namanya, alamat showroom atau nama showroomnya, alamat showroom dan nomor iya. telepon Bang Ujang sendiri, silakan. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ujang ingin menawarkan mobil bekasnya di showroom Auto daerah Tangerang, Karawaci. Oke. Okay. Patokannya mungkin Bang Ujang dekat apa? Patokannya dekat ini pom bensin Karawaci, pom Karawaci atau iya. hotel apa nih? Hotel Olive, Olive, pokoknya tidak... keluar tol Karawaci enggak jauh. Oke, siap, keluar ya. tol Karawaci teman-teman ya. Oke, Bang Ujang, ini udah gak sabar nih penonton. Oh, nomor telepon dulu mungkin, Bang Ujang. Oh iya, silakan. Nomor telepon saya di 0... 082-101940226. Ini nah, ada WA-nya. Oke, siap, teman-teman. Itu tadi nomor telepon Bang Ujang. Ya. Nanti itu tidak hanya nomor telepon dan ada WA-nya. Nanti kita akan cantumkan di video. Oke, Bang Ujang, ini ya. kebetulan teman-teman. Dari YouTube, terus auto ini penasaran nih, karena uh, infonya nih di showroom apa tadi? Auto -grid. auto grid mobil ini ada promo DP. 5 jutaan, bener enggak 5 jutaan, bener. Yeah. Betul sekali. Dan ada door press nya Oh, doorpress. Yeah. Right. Pembelian cash, kredit, Pembelian itu ada semua. Ada semua. Muli. Nah, tadi ngobrol-ngobrol sebelum ini, sebentar tadi katanya juga ada doorpress atau hadiah motor tuh? hadiah motor ada. Oh, siap-siap. Oke, okay, biar nanti nanti terakhir kita yeah. info ke... Kalau motor nanti terakhir aja. Siap. siap. Kita mulai dari sini dulu Bang Ujang, silakan. Ya, ini mobil apa Bang Ujang? Ini mobil Toyota Avanza G. Toyota Avanza G, manual, Matic? Manual. Tahun? 2011. Untuk harganya? Harganya kita buka di 97. 97. DP-nya ya. berapa, Bang Ujang? Ini harga untuk 97. DP-nya di angka 17 juta. DP 17 juta. Angsurannya ya. kisaran? Angsurannya bentar, saya lihat dulu ya. Boleh. Teman-teman, ini karena banyak. Jadi, Bang Ujang, ya. lihat dulu listnya. nya Angsurannya 3.295 4 tahun. 4 tahun. Angsurannya kisaran 3 juta, DP 17 juta. Betul. Kalau saya nego khusus buat penonton di Dros Auto, kira-kira bisa dikurangi sampai berapa nih Bang Ja? 10 saya juta bisa? Kurangin 10 juta bisa. Jadi DP-nya berapa? 10 juta atau 7 juta? Eh uh, 7 juta. 7 juta, teman-teman yeah. tuh ya. Pastikan teman-teman yang baru menonton video ini, mobil ini adalah Anda pemilik teman-teman Oke. Oke, geser Bang Ujang, ya. ke belakang ada apa lagi nih? Di belakang... Di agak sempit cuman ya. ya, dari sini aja Mobil apa nih Bang Ujang? Ini Toyota Avanza Avanza tipe? Tipe G 2014 Tipe G 2014 manual? Manual Oke, untuk harganya? Untuk harganya di angka 125 kredit. 125 kredit DP dan angsuran. DP dan angsuran. Sudah laku Tapi ini. ini udah laku nih mobilnya. Oh, teman-teman yeah. ini ternyata sudah laku, sudah sold out ya, yeah, betul. Oke, okay, siap. nggak apa, apa Oh, teman-teman ternyata ini sudah laku, sudah sold out. Yeah. Kayaknya nih saya perhatiin meng ramai di si perputaran cepat dibangunnya Bangun yeah, alhamdulillah. Oh. Kita setiap bulannya Lumayan, lumayan ya. Kisaran bisa sampai berapa bu? Bulan kemarin mungkin. Bulan kemarin kita 12. 12 unit. Ya, berikut yang ini belum diambil ya. Belum diambil, ya, berarti teman-teman per bulannya bisa kisaran sampai 15 unit ya. 15 unit. tuh oh, teman-teman. Nah ini karena DP-nya di sini memang sangat minim, ya. asuransi juga terjangkau pastinya. Terjangkau, ya. Dan banyak hadiah, makanya di showroom apa? Grid Auto. Mobil. Mobil ini itu rata-rata uh, customer memang uh, senang berbeli di sini atau beli mobil di sini karena memang selain dari kualitas mobilnya bagus ya, ya suratnya terjamin, terjamin pastinya, dan harganya juga sangat murah, murah. Oke, murah. selain murah. dari itu ada juga waranti mesinnya mungkin ada Oh ada ada untuk pembelian kredit, atau kredit. Oh teman-teman ya, 2 tahun satu tahun Oke okay, hmm. nah teman-teman jadi pembelian di showroomnya Bang Ujang ini itu ada garansi mesin satu tahun tapi memang Ah uh, itu untuk pembelian khusus kredit, kredit ya. ya. Oke siap. Kita bisa geser lagi bang Ujang. Boleh. Uh, bang Ujang. Nah ya. ini mobil apa nih bang Ujang? Ini Suzuki R3 GL. GL, Matic 2016. Suzuki R3 GL Matic 2016. 16. Nah. Untuk pajaknya hidup. Pajak hidup. Bulan 5 2023. Oke. Okay. Untuk SCNK alamat. Alamat Bekasi. Bekasi nama ya. perorangan atau PT ini? Perorangan. Perorangan. Untuk kilometernya? Kilometer belas ribu. belas ribu, mobil 2016 masih worth it lah ya. ya untuk betul. harganya Bang Ujang? Harganya saya kasih 130 aja buat tiga 130 kredit. itu masih ya. bisa kurang pastinya. Masih bisa kurang untuk, untuk DP dan angsuran? DP dan angsuran 10 juta aja lah DP-nya. DP 10 juta? Ya, Beneran Bang ya. Ujang? Beneran. 8 juta bisa nggak? Delapan juta datang aja kemarin. Oke, oh, hey, siap teman-teman. Kan DP 8 juta yang penting, Pontek, nanti bisa datang penghujan. Iya, untuk, untuk angsuran. Untuk angsuran, saya lihat dulu ya. Boleh, silakan. Angsuran, empat juta seratus Oke, dengan DP 10 jutaan, bahkan iya. bisa kurang lagi angsuran 4 juta tadi ya. Empat juta seratus empat juta sekian, teman-teman. Iya. Oke, okay, kita geser penghujan ke bagian belakang. Ada mobil iya. apa nih? Ada Daihatsu. Daihatsu, Ayla X. Ayla X uh, manual tahun-tahun 2015 Oke okay. Daihatsu atau Ayla X manual 2014 ya untuk ya, 15 Oke okay, 15 teman-teman ya. oh, 15 ya untuk ininya pajaknya pakai hidup pajak hidup bulan 9 2023 Oke okay. alamat SNK nya Ata... ini Tangerang Tangerang ya ya Kabupaten ya. J sini ya untuk apa namanya kilometernya kilometer di angka 102 kilometer 100 2000, 2015 ya. masih worth it lah untuk harganya harga saya kasih untuk kredit 85 juta aja. Nah, harganya 85 juta DP nya ya. sekarang DP nya saya lihat dulu Aila DP nya 22 juta Oh DP nya 27 ya angsuran angsuran ini rp juta rp 2 Iya. 400, 2, 400. Ya. DP-nya nggak bisa kurang, bang Ujang? Dua puluh DP mah bisa kita kurangin, bisa, bisa. Yang penting kaserisan si customer aja ya. Iya, betul. Yang penting memang kalau ada niat, teman-teman bisa datang aja ke sini. Iya. Nanti bisa nego di tempat yang jelas. DP yang bang Ujang saya sampaikan di video atau di channel ini itu masih bisa berkurang lah ya, Betul. tergantung teman-teman aja. Jadi ujinya ya. fleksibel lah ya. Iya. Jadi jangan sampai ada nanti. Oh, Ah oh, saya DP-nya nggak punya adanya DP-nya minim nggak apa-apa konsultasikan aja yang penting betul. pastinya datanya bagus dan ya. ya dan untuk gini Bang Ujang halo semuanya nih penonton Berosa Auto jauh pamannya rumahnya di Jakarta ya mereka pengen pamannya salah satu mobil yang ada di uh, showroom Bang Ujang tapi tidak bisa kemari nih. ya A apa nih yang ditawarkan solusinya uh, kita bawa langsung ke rumahnya jadi mobil bisa dibawa ke rumah ya betul wah luar biasa bisa tuh teman-teman jadi teman-teman yang jauh dari Tanggerang, khusus daerah Karawaci ini ya, ya. bisa kontak Bang Ujang langsung, betul, ya. tinggal tunggu di rumah, siapkan booking fee-nya mungkin ya, ya. kalau betul. mau kredit atau mau cash bisa langsung juga nanti transaksi di rumah, nanti Bang Ujang beserta timnya dari sini akan ya langsung datang atau mengunjungi ke rumah ke rumahnya teman-teman semua ya. gitu ya untuk data sendiri kalau kredit apakah bisa dibantu Bang Ujang? data kita bisa bantu bisa bantu ya. ya untuk yang lainnya kita bisa bantu siap yang penting memang biasanya di bay checkingnya yang, ya. yang yang penting gak masalah gitu ya, ya. yang penting bay checkingnya aman aman oh teman-teman ya. kol jadi... 5 juga bisa oh, kol 5 juga bisa ya oh, cakep nih baru showroom luar biasa ya. nih Bang Ujang jadi teman-teman yang punya masalah untuk perbankan selama datanya masih masih bagus valid meskipun kolima dan kolibanya wajar gitu ya, ya itu masih bisa dibantu oke okay, kita lanjut lagi di dalam ini masih banyak bang ujang ya, masih banyak <laughs> oke okay, bang ujang lanjut ya. ini mobil apa nih bang ujang ini Toyota Avanza Avanza tahun ya, tahun 2014 tipe G manual du di Avanza tipe G manual 2000? 2014 14 ya. untuk pajaknya pajak bulan tiga 2023 ribu nanti kita terima panjangin setahun, oke okay, siap teman-teman, okay. oke teman-teman nanti terima panjang ya, ya. untuk alamat SCNK, alamat STNK Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, nama ya. perorangan atau apa oh, ini atas nama PT, atas nama PT, ya, PT tapi, tapi bukan rental, bu bukan, oh, pakai pribadi dia, oke okay, siap teman-teman, ya. jadi nama PT-nya bukan rental ya, jadi aman, kalau rental biasanya memang agak sedikit capek mobil, tapi kalau PT atas nama pribadi itu biasanya nggak ada masalah. Oke, untuk kilometer Bang Ujang. Kilometer 128.000. 128.000 ya. 2014 masih sangat worth it lah. Harganya. Harga saya kasih 128 juta on credit. 128 juta terima ya. pajak hidup atau panjang Tahun. ya. Untuk ya. DP dan angsuran. DP 19 juta aja. DP sempat juta angsuran angsuran 3 juta 688 ,000. angsuran 3,6 -an, teman-teman. Ya. dp-nya masih bisa kurang gak? masih bisa kurang oh, datang aja ke sini tuh oh, teman-teman dp-nya masih bisa kurang yang penting datang aja ke sini ya. tapi kalau memang serius nih ya customer atau penontonnya deros auto ini serius kemarin tuh tadi ya. dp-18 18 juta, juta. kalau ya. sempamanya 10 atau 12 juta bisa nggak 10 juta bisa tuh bener, ya? bener. Ada gimmick, nih ya, enggak gimik nih ya. Kita Tuh. lihat data dulu. Oke, teman-teman, ya. siap. Yang jelas kalau datanya bagus me apa memungkinkan ya. untuk bisa DP 10 juta, jadi di sini bisa siap terima. Intinya teman-teman yang memang berkeinginan pengen beli mobil di showroomnya Bang Ujang, daerah Karawaci, langsung telepon ke Bang Ujang atau ya, WhatsApp, ya. WhatsApp. Geser Bang Ujang. Ya. Mobil apa ini sekarang? Ini ada Toyota Ras. Toyota Ras, Toyota Ras hmm. tipe tipe G matik. Gematic tahun tahun 2016 Toyota Gematic uh, atau Toyota Rush Gematic tahun 2016 16 ya. untuk pajaknya pajak bulan 3 2023 terima panjang lagi terima panjang setahun siap untuk SNK alamat STNK alamat Jakarta Barat. Jakarta Barat, ya. perorangan atau PT? Perorangan, perorangan. Kilometernya berapa, jang Kilometer ini di 93.000. Kilometer 93.000, ya. masih sangat worth it juga untuk harganya. Harga saya kasih 160 buat kredit, 100, 160. 160 untuk ya. DP angsuran. Untuk DP angsuran, sebentar. Boleh, silakan. Ini teman-teman banyak Dit stoknya, 25 juta DP 25 juta. Angsurannya, angsuran 4950 sembilan lima puluh. Angsurannya empat <tuk> koma DP dua iya. juta. kalau 20 bisa enggak? 20 bisa tuh, oh, 20 lagi. Yeah. Gak gimmick lagi. Gak nah, asli. Kan? Ini asli yang yeah. penting datanya, bang. Bagus, bagus, bagus teman-teman tuh. Pokoknya siap dibantu dah pokoknya ya, ya kita luar daerah juga bisa proses oh luar daerah ya, bisa proses bisa proses tinggal kirim KTP kakak oke okay. sama NPP dulu aja siap sama booking pastinya booking ya betul sebentar luar daerah tuh luar pulau maksudnya ya kayak ya. Kalimantan atau Kalimantan bisa Sumatera Sumatera bisa nah teman-teman ya. yang baru atau menemukan video atau channelnya Derosa Auto ya. jadi buat teman-teman yang di Sumatera di Lampung di Palembang ya yeah. atau apa Medan Kalimantan yeah. termasuk juga Pulau Jawa yang ingin membeli mobil di showroomnya Bang Ujang yeah. yaitu di Autogrid Auto, mobil, mobil daerah Karawaci Tangerang nggak usah khawatir nggak usah jauh-jauh datang ke sini yeah. cukup telepon Bang Ujang cukup wa ya, Bang Ujang mobilnya masih ada apa enggak yeah. nanti kalau cocok tinggal bo booking fee plus datanya dikirim yeah. jadi cukup duduk di rumah di sana Nanti disurvey, kalau memang oke, okay, tinggal datang ke sini. Ya, tanpa survei ini mas. Ya. Tanpa survei ke rumah. Tanpa survei ke rumah juga. Ya, oh Pengambilan aja hadir disurvey. Oh, jadi tanpa survei. Ya. Cukup kirimin KTP, KK, NPWP, mungkin dan, apa PB dan sebagainya lah ya. Sebagainya, ya. Pokoknya cukup manis. Kirimin. Nanti kalau oke, okay, tinggal datang ke Bang Ujang, ke Karawaci Tangerang. Tinggal apa kasih sisa total DP-nya ya, ya. Total DP-nya. Langsung bawa pulang. Langsung bawa pulang. Mobil. pulang. Luar biasa. Geser pak ujang. Ya. Ada apa ini mobil sekarang? Ini Toyota Yaris. Toyota Yaris tipe apa G? Tipe G upgrade TRD Oke. Okay. Metik. Manual. Oh manual. Ya. Tahun? 2016. 2016. Yaris G upgrade T manual 2000 16 warna ya. putih cakep untuk pajak bang ujang. Pajak bulan 6. Bulan 6 2023. 2023 ya. Alamat SNK? Alamat STNK daerah Tangerang Kabupaten. Oh Tangerang Kabupaten ya. ya ah, Oke okay. untuk kilometer? Kilometer 93.000. 93.000 masih ya. sangat rendah. Untuk harga? Untuk harga saya kasih untuk kredit 155. 155 DP angsuran. DP 5 juta aja. Lulu lulu ini ya. harganya aja udah 150an masa lima juta deh banyak. bisa lima beneran beneran oh. oh. aku <laughs> sampai batuk saya teman-teman betul luar beneran ya beneran angsurannya berapa angsuran lima juta 400, 5 juta 400. Ya. siap pokoknya datanya bagus dengan dp5 juta bisa bawa pulang Yaris G upgrade trg trd manual ya. 2016 16. geser bang yang ke belakang Nah, oke okay, Bang ya. Ujang, ini ada mobil apa nih Bang Ujang? Ini Mazda 2. Mazda 2. Ya. Tahun? Tahun 2013. Matic manual? Matic. Matic Mazda 2 Matic tahun 2015 13. Oh, 13. Ya. Warna putih cakep. STNK-nya Bang Ujang? STNK bulan 6 2023. Oke, okay, pajaknya bulan 6 2023, alamat STNK Jakarta Barat Jakarta ya. Jakarta Barat. Untuk kilometer? Kilometer 105 kilometer 105.000 ya. harga sama angsuran harga di 120 kredit 120 juta untuk kredit ya. dp-nya mau Ujang dp ini 30 juta dp30 angsuran angsuran 3 juta 200 3 juta rusa ah, rendah ya. lah ya ya Hajar. tapi besi kurang nih dp-nya masih bisa kurang berapa bang Ujang eh uh, di angka 20 bisa dari 30 ke 20. 20 turun 10 juta. Iya. Salah enggak? Kagak salah, bener. Coba lihat lagi tulisannya. Wah, oh, ya. ini takutnya pembohong Ini benar, benar ya? Benar, bisa. Bisa ya? Bisa. Tuh, bisa. Teman-teman, ya. jadi dp cukup 20-an, ya. itu bisa bawa pulang Mazda 2 tahun 2013, metik warna putih pastinya. Betul. Oke, geser Bang Ujang ke belakang. Ada mobil apa ini? Ini Toyota Yaris Toyota Yaris Tipe ya, Tipe STRD STRD manual Matic Matic Oh ini matik, Kalau ya. depan manual Manual Tahun berapa? 2015 2012 Toyota Yaris TRD Matic 2015 Ya untuk pajaknya apakah hidup? Pajak hidup bulan 7, 2023 Oke, untuk SINK alamat? Tangerang Kota Tangerang Kota, betul nah, Kilometernya berapa? Kilometer 103 103 ribuan ya. Harganya? Harga di enam puluh buat kredit enam puluh khusus ya. buat kredit Untuk DP-nya? DP nya dp sembilan juta aja coba ke kamera lagi. Berapa? 9 juta. Rupiah. 9 juta. Iya. Sekali lagi DP-nya 9, 9 juta. juta rupiah. Rupiah. Iya. Angsur Angsuran di angka 5 juta 480.000. 5 juta sekianlah teman-teman iya. ya. Siap. Betul. Tapi kalau upamanya mau di dit penonton ada apa? E, dosa Auto pengen DP nya sama kayak yang depan 5 juta bisa nggak bisa datang aja serius Iya salaman nih bener dia ya, deal ya. Yeah. oh teman-teman tidak, tidak ada bohongan tidak gimmick DP nya yeah. bisa 5 juta ya yeah. yeah. jadi pastikan teman-teman adalah pemilik mobil Yaris TRD Matic 2015 jangan sampai keduluan. ya yeah. geser ke belakang Ujang. ini ada Toyota Agya Toyota Agia manual, ya. Metik? Manual, tipe G. Tahun? 2015. Tahun 2015. Toyota ya. Agia manual tipe G tahun 2015. Pajaknya? Pajaknya ini... Terima PPN Karena pajaknya udah habis, bulan 3. Oke. Okay. Kita free PPN nanti buat Siap, pembeli. baik. Untuk harganya? Harga kita buka di angka 88. 88. Ya. Oh, sorry. Kilometernya dulu nih berapa? Kilometer 106. 106. Untuk ya. DP ya. angsuran? DP angsuran, saya lihat dulu ya. Boleh, silakan DP 15 juta. DP 15 juta angsuran? Angsurannya 2 juta 900. 2 juta 900. Ya. Langsung pri -BPN. BPN. Nah, itu ktp mana aja tuh? Boses. Ya, apa, DKI Tangerang. Ya, DKI Tangerang, Serang. Oh, bisa? itu bisa. Kalau Depok itu Bekasi? Depok, Depok itu juga. Ya, ini Depok. ya Depok bisa? Bisa. Oke. Ya, ya jadi teman-teman... Agia, game manual 2000, apa tadi? 2015, 15, cukup DP 15 juta, ya. angsuran 3 juta sekian, sudah terima nama teman-teman semua ya. ya. Jadi kalau teman-teman punya KTP-nya Jakarta, Tangerang, Banten, khusus apalagi Depok, itu langsung nama teman-teman sendiri ya itu dengan DP 15 juta, tapi saya enggak mau 15 juta nih, saya khusus nego nih buat penonton the Rosauto. boleh berapa? Boleh. bisa habisnya? 15 belas tadi saya kasih 12 belas juta dah. dua juta. 12 juta ya. terima BBM. terima BBM. salaman. ya. siap. deal. ya teman-teman, ya, DP 12 juta langsung terima BBM atau terima nama teman-teman sendiri nama pembeli ya. ya, jangan salah khusus kredit kredit. oke ya. Sekali lagi pastikan mobil Agia G manual 2015 Anda teman-teman sebagai pemiliknya. Betul. Kita geser ke dalam kayaknya Mas Ada ya, tuh. sebelah. Bang Ujang, ya ini apa nih? Saya lihat nih ada kayaknya apa nih? Kulkas. Ya. Apalagi nih? Mesin cuci, Mesin cuci TV. Taman tv. Nah ini ada promo Lebaran. Betul. Ini apa nih maksudnya ini? Bisa jelaskan? Ini buat yang beli mobil di sini pembelian ya di sini ya betul cash kredit cash kredit hadiahnya ini hadiahnya ini bebas pilih tanpa diundi tanpa diundi infokan bang Ujang biar saya lagi biar ke teman-teman boleh buat teman-teman dimanapun berada yang mau beli mobil di Auto Grid ada doorprisnya. Ya pembelian cash kredit. Pembelian cash kredit, tinggal pilih. Oke, okay, ini meskipun ya memang udah akhir bulan ya. Iya. Ini kan promonya bicara promo Lebaran. Betul. Kalau seumpamanya pembeliannya di awal Maret, ya, apakah? Awal Maret. Dapat juga. Ini belum puasa kan? Sampai akhir April. Jadi intinya programnya di satu Maret. Ya satu. Maret. Maret sampai sampai akhir April. Sampai akhir April. Ya. masih lama tuh teman-teman. Ya. Yang jelas begini bukan masih lamanya, yang jelas. Kalau teman-teman memang punya keinginan beli mobil untuk pulang Kampung Lebaran, ya. pastikan belinya di awal bulan Maret. Bulan, karena tetap masih dapat promonya ini. Ya. Karena biasanya kalau teman-teman beli mobil mepet di akhir atau dekat lebaran itu biasa secara kalau paling kalau kredit ya, ya itu agak susah terkendala Betul. biasanya sudah kredit lah orang-orang ya. suruh kepada libur lah segala macamnya kecuali mungkin cash jadi ya. biar lebih nyaman biar lebih enak pastikan pembeliannya di awal Maret Gitu, atau minimalnya, atau, sorry, maksimalnya di, ah, sebelum puasa lah ya. Sebelum puasa, betul. Biar enak, Biar gitu. Enak. Bisa bawa mobil buat mudik, sekalian bawa doorpress-nya. Oke, okay, siap. Nah, selain dari doorpress-doorpress doorpress ini, tadi kan di awal katanya ada hadiah motor. Ada. Yang motor. mana motornya Yang nih? Yang motornya ini, antara dua ini tinggal pilih aja Wih, nih. Wih, ini mah motor orang hobi nih. Ya, ini tinggal Susuki pilih aja apa nih? nih? Satria. Suzuki Satria, yuk. Oh luar biasa ini ya. bagi orang hobi harganya lumayan, lumayan pastinya ya, ya. Nah, ini untuk pembelian semua apa ada mobil khusus aja ini untuk mobil khusus mobil khusus apa ya. itu mobilnya uh, Toyota Fortuner di belakang Oh siap ya, ya nanti habis ini kita akan ke belakang teman-teman untuk Fortunernya. Ya. Nah jadi pembelian Fortuner itu bisa dapat prihadiah Suzuki apa nih Satria Satya. Hiu ya ya pilih salah satu ya? ya khusus kredit khusus ya. kredit tapi ya. khusus kredit oke sekarang kita ke belakang deh boleh mobil ini dulu nih mobil merah apa ini ini Honda Brio Honda Brio tipe-tipe e-matic e -Matic tahun 2018 ya, 2018 ya. Honda Brio e tahun 2018 ribu Untuk pajaknya bulan apa, bang Ujang? Pajak bulan 4 Bulan 4 ya. 2023. Alamat 2023 Alamat STNK? Alamat STNK Jakarta Barat. Jakarta Barat. Kilometernya berapa? Kilometer 80.000 puluh ribu. Kilometer ribuan. Untuk harganya, info kan? Harganya saya kasih untuk kredit 133 juta. 133 juta khusus untuk kredit DP ya. dan angsuran. DP 10 juta angsurannya berapa angsurannya coba saya lihat juta puluh. DP 10 juta ya. angsuran 4 juta sekian oke kalau minta diskon lagi bisa nggak bisa berapa tuh kira-kira saya kurangin 2 juta dah <laughs> 2 juta teman-teman. Ya. jadi cukup bayar DP 8 juta dapat brio Ematic tahun 2018 oh sorry 18 ya. warnanya merah, merah cabe ini betul Bukan cabai-cabai Bukan. Ya? bukan. Bro, bukan. Ya. Yang jelas mobil ini cocok buat teman-teman yang ibu-ibu uh, ngantar anak, ya. ya, atau mama-mama muda, teman-teman yang kuliah, biasa baru kerja, ya. nah, ini cocok. Brio ini memang sangat enak sekali atau sangat diminati, gitu. Apalagi warnanya merah nih. Ya. Jarang. Geser, bang Ujang. Ya. Nih yang gede nih. Nih yang gede nih. Oke, okay. ini yang tadi ada doorpesnya ya? Ya. Mobil apa nih tadi? Toyota Fortuner. Toyota Fortuner tahun 2011 Toyota Fortuner tahun 2011 Tipe apa? G? Tipe G Luxury Matic oh, Oke, okay. G Luxury Matic Bensin solar? Bensin Oh, tipe G Luxury Bensin Automatic Tahun 2011 11, 11. Ya. Nah, untuk harganya berapa? Harga kredit saya kasih 185 juta Harga kredit 185 juta ya. Untuk DP angsuran? DP saya kasih 10 juta Harganya mau 200 loh Bang Ojang. Masa DP-nya 10 juta? Untuk kredit, khusus kredit DP-nya 10, 10 juta. Angsurannya berapa? Angsurannya 6.150.000. Set. Berapa tahun? 47 bulan. Oke. Okay. DP 10 juta, angsuran 6, 6 juta, juta sekian 600, ya. selama 4 tahun dapat motor Suzuki Satria Hiu yang tadi di depan. Betul, ya Bang Ujang ya? Betul. Oke, okay, teman-teman, itu dia tadi untuk pembelian Toyota ini untuk khusus kredit, dapat hadiah uh, langsung yaitu Suzuki Hiu yang tadi ada depan. Oke, okay, Bang Ujang, ada lagi yang lain? Uh, udah, udah, ada cukup. Ya. Oke, okay. mungkin ada promo lain selain yang tadi dibicarakan. Promo lain ada, ada ya. ya. Nanti okay. pas mau puasa aja habis bulan ini. Oke, okay, siap, teman-teman. Ya. Yang jelas tadi promo-promo menarik juga buat lebaran, atau buat puasa, ya. tapi yang jelas di awal Maret ini sudah ikut pembeliannya Betul. jadi pastikan teman-teman jangan sampai keduluan apalagi ini sangat bagus banyak ada yang uh, citycar ada yang apa tuh SUV ya. mobil keluarga apa yang saya Betul. tadi ya jadi pastikan teman-teman segera telepon nomornya Bang Ujang yang ada di video dan pastikan teman-teman menjadi salah satu pemilik dari mobil yang tadi kita review ya. bagi, saya ingat sekali lagi bagi teman-teman yang di luar pulau Dimanapun itu, di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, kalau memang ingin atau berminat untuk beli mobil di Bang Ujang, daerah Lipo, Karawaci, Tangerang, cukup telepon, kirimkan datanya, booking fee, cukup duduk manis di rumahnya masing-masing, nanti ada, bahkan ganti survei ya. Iya, ya, cukup. Nanti kita apa namanya, eh, uh, cek secara sistem. Kalau oke, okay, tinggal datang kemari, lihat unitnya. Cek sesuai pembayaran DP ya. langsung bawa pulang. bawa pulang. Itu biasanya juga paling prosesnya tiga hari, pas hari kerja ega, paling ega. Ya. tuh Jadi sekarang, atau khusus di Sorong, Bang Ujang tidak ada lagi kendala bagi teman-teman yang di luar daerah apa e, ingin punya mobil. Jadi Betul. semua sekarang bisa dimanapun itu. Oke okay, Bang Ujang, ya terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya, Nanti kita main lagi kemari. Boleh, silakan. Teman-teman, itu dia review atau gerbek showroom pada kesempatan hari ini di showroomnya Bang Ujang di Auto Grid Mobil Daerah Lipo, Karawaci, Tangerang. Saksikan terus video di Derosa Auto karena setiap harinya kita akan tampilkan, kita akan upload video-video terbaru seputar mobil bekas ataupun mobil baru. Dan bagi teman-teman yang baru melihat video ini Silahkan subscribe, like, and share Serta komen yang positif Demi kemajuan Youtube ini Terima kasih sudah menonton video kita Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh